Memilukan Tapi harus dipendam Agar bisa merestui Bisikan suara ini Apa yang bisa diperbuat Jika yang kasih hati ada lain putuslah segala harapan cinta tinggal kita